Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak semuanya Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT Dan selalu dalam keadaan sehat Begitu juga dengan orang tua anak didik kami Baik, kali ini kita akan membahas tiga soal Nah, berikut penjelasan dari mu'alimah Untuk penyelesaian soal pertama adalah Hasil dari 2145 tambah 1324 kurang 982 adalah. Nah, kita salin dulu soalnya ya. Sudah mau 5 salin. Nah, jika ada soal seperti ini. Ini ada tambah, ada kurang. Jadi, tambah dan kurang itu sama kuatnya. Silahkan e, dikerjakan yang pertama ketemu, yaitu penjumlahan. Nah, hasil dari. 2145 tambah 1324 adalah, silakan anak-anak mualima cari di selesele -sele ya. Jawaban Mualimah adalah 3469. Mudah-mudahan anak, anak Mualimah benar juga ya. Nah sel selanjutnya kurang 982. Nah Hasil pengurangan dari 3.469 kurang 982 adalah 2.487. Nah ini hanya untuk nomor 2. 5 kantong besar masing-masing berisi 28 tomat. 2 kantong kecil masing-masing berisi 10 salak. Banyak tomat dan salak seluruhnya adalah Berarti ini ini adalah soal cerita nomor nama 5 Harus paham tujuan ceritanya kemana Jadi ini Kalau kita perhatikan soal ceritanya adalah uh, Dijumlahkan banyak tomat dan salak Nah, Ada lima kantong uh, tomat yang berisi, uh, berisi 28 Berarti 5 dikali 28 Nah, ini untuk tomat berarti ini dalam kurung 5 kali 28 di e, dalam kurung Selanjutnya, karena ini tadi penjumlahan, maka kita jumlahkan Tambah dalam kurung lagi 2 kali 10 Nah, ini juga operasi hitung campuran, maka dikerjakan e, yang di dalam kurung terlebih dahulu 5 kali 28 berapa? 5 x 28 adalah 140. Tambah, kerjakan juga dalam kurung. 2 x 10 adalah 20. Nah, hasil dari 140 tambah 20 adalah 160. Ini untuk jawaban nomor 2. Nah, selanjutnya untuk soal cerita nomor 3. Ibu membeli 12 kantong jeruk Setiap kantong berisi 18 buah jeruk Selanjutnya, ibu memberikan 24 buah jeruk Kepada temannya yang sedang sakit Sisa jeruk ibu sekarang adalah nah, 12 kantong jeruk Setiap kantong berisi 18 buah jeruk Berarti 12 12 ini Dikali 18. Selanjutnya ibu memberikan Berarti kalau sudah kata memberikan Berarti dikurang Kurang 24 Sama dengan 12 kali 18 Adalah 216 Karena Dalam kurung Dikerjakan terlebih dahulu ya Kurang 24 Maka 216 kurang 24 adalah 192 Nah ini jawaban untuk nomor 3 Baik demikian tiga penjelas, e, soal penjelasan singkat dari Mualimah Semoga dapat bermanfaat Mualimah sudahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh